Oke oke kita coba di sini dulu ya kita tunggu dia serang dan W. Tadi pokoknya kita di kok kita bisa kesini. Yo, yo, hello, hello, sob guys. Balik lagi semua gue Alfian di sini kita hari ini bakal lanjut lagi main Resident Evil Revelations. Dan kalian pasti bertanya-tanya, kenapa itu nomornya di atas kiri sono, itu angkanya 2,5? Ya, karena gue juga baru sadar ternyata kemarin itu kita nggak end di episode 2 ya guys. Tapi endnya itu di episode 2,5 setengah. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek di card yang ada di sini. So, kita bakal langsung masuk aja ke gamenya, oke okay, guys? Evil... Oh, udah ada previously. Jadi kita lihat aja dulu ya guys. Ya, di sini kita kehilangan kontak dari Chris dan Jessica. Signalnya hilang di laut. Di kapal Queen Zenobia ya. Di kapalnya kita menemukan banyak sekali hal aneh. Eww. Ya, di belakangnya sih. Jill ada zombie. Kita digigit. Kita mencari Chris ya sebenarnya di sini ya. Tapi kita malah bertemu dengan banyak sekali zombie. Dan ternyata di sini Chris-nya palsu guys. Nah, akhirnya kita dan Carl, kita dan Parker dijebak dan sekarang kita disekap oleh orang-orangnya Feltro. <tik> Oke, okay, sekian cerita singkatnya apa yang udah kita lewatin selama ini ya, guys. Jadi, buat kalian yang udah ketinggalan episode ya kalian gak ketinggalan-tinggal banget. Tapi kalau Sunday kalian pengen detail kalian bisa lihat di card yang ada di sini ya. Oke, okay, kita sekarang masuk ke episode 2. Sebenarnya kita mau udah dari kemarin episode 2 ya. Double Mystery. Jadi, sebenernya kosan demo gue ini lucu ya. Kita niatnya mencari Chris, yang katanya, Chris dan Jessica yang katanya hilang, ujung-ujung kita dicari sama Chris dan Jessica. Oke, okay, kenapa kita tiba-tiba ada di sini dan kenapa Jill tiduran kayak gini? No, that's too sexy to view. Jadi cerita kita dijebak dengan gas tidur lalu kita dibangunkan di sebuah kamar. Wow, chill. No. We should regroup. regroup. Oke. Okay. Uh, jadi, kita juga enggak tahu kenapa tiba-tiba kita bangun di sini, dan ini dimanapun, kayaknya sih masih dalam kapal Cuman, ya, kita enggak tahu apa yang ada di sini, apa ini. Still on, oke, okay, TV ini kayak enggak bisa diapa-apain, dan apa ini? Where am I? Bahkan Jill pun enggak tahu kita dari mana, ya. Dan ini ada lemari, lemari enggak bisa dibuka. Sayangnya, coba kita keluar dulu, ya. Kita enggak ada senjata, ya. By the way, ya. It won't open. I think it's locked. Oke, okay, dikunci ya. Terus, apa ini? What's this? It's screwed in pretty tight. Berarti kita kayak perlu nyari yang namanya screwdriver, ya guys, kayak semacam obeng gitu ya. Di situ ada pintu, by the way, tertutup dengan lemari. Ya, siapa orang pintar macam apa yang mau nutup ini dengan lemari, by the way? Ya, kita dorong aja dulu Oke, okay, nice. Kita buka dulu pintunya. Oh, that's a creepy toilet, by the way. Green herb, nice. Uh, apa ini? Looks like it's been broken for a while. Ya, kaca pecah, guys. I mean, like siapa juga, yang bakalan benerin kaca di kapal terbengkalai kayak gini ya kan? It's filled with dirty water. There might be something at the bottom. Kayaknya sih screwdriver. Drain the tub. Nah, ya. Yeah. It's rusted. Gak ada apa-apa di sini. WC. Nah, ada obeng di bawah tutup WC-nya. Ambil aja dulu. Pick up screwdriver. Oke, okay, kita udah dapet obeng sekarang, guys. Kayak kita tinggal ke pintu itu. Dan kita tinggal buka. Yay! Yo! Evade pressing W or space with the right timing right before an enemy attacks will let you evade the attack. Eh uh, kok bisa langsung bukanya aja nggak? Now's not the time for that. Berarti kita masih harus evade dia lah. Oke okay, oke okay. kita coba di sini dulu ya. Kita tunggu dia serang dan W. Tadi bukan kita disono kok? Kita bisa kesini. Dan si zombie ini kepalanya masuk TV guys Ya, yeah, literally dia jadi artis Masuk TV, oke okay, sip, itu masuk TV Dengan artian masuk, udah bener, bener masuk ya guys <laughs> Oke, okay, kita buka dulu screwdriver nya ini, mungkin kita bisa Mematikan sistem yang bikin Pintu ini kekunci guys, coba kita buka dulu Apa ini? WISD Cursor F-Grab Release Gua, um um, um, um, um Oke okay. Oh Oh, maksudnya adalah kabelnya kabel penghubungnya itu sama sekali nggak ada yang boleh nggak ada yang boleh kena satu sama lain ya gitu. jadi nggak boleh nimpak gitu maksudnya. Oke okay. handgun emo handgun gua nggak ada. Great a padlock. I wish I had my weapons. I I weapons. Kalau sandi kita punya senjata kita, kita bisa nembak ini atau nggak Minimal kita pecahin pakai pisau. Waduh oh, no. kenapa ada dia di situ? What? tidak kena. Let's go. Ya berarti mau nggak mau kalau sandi ada zombie zombie gigi kita mau nggak mau cuma efek efek doang Just do your best to dodge. Ya, yeah. kita nggak bisa nyerang apapun guys. Ya udah, kita masuk ke pintu ini dulu ya. Let's go my friend. Yo. Uh, nggak mau nggak mau, mau Coba kita kiri dulu aja ya. Di situ terlalu banyak zombie guys. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di sana by the way. Ada handgun emu. Ini nggak bisa di interact. Ada shotgun guys. A shotgun that would be useful. There's a place to insert something. Ada sesuatu yang bisa kita masukin di situ. Ba't ya, yeah, kita nggak tahu apa itu. Ya, yeah, handgun emo kita udah full, ya, tapi gua nggak tahu lagi dimana kita bisa dapat handgunnya dan kita juga nggak bisa ngambil hand, handgun hand, nya masalahnya ya Udah penuh, cih hand, banget sih hand, nya Oke, okay, kita hand, jalan dulu. hand, hand, hand, hand, hand, hand, hand, Ya, di kanan ada zombie, guys. Oh my god, ini beneran gak ada senjata atau apa gitu yang bisa kita ambil di sini? Oh no, no, no, no, no, biarin aja ya, dia lagi makan asik, asik kan. Eh, uh, sekarang kita nyampe di sebuah lobby. Ya, kita gak di jalan lain selain turun di tangga situ sih. By the way, ya, kita langsung ke tangga situ aja, guys. Di situ ada pintu, tapi kayaknya itu pintu ke kunci deh, dan ada logo jangkar ya. Kita mesti nyari kuncinya dong. Sini bisa kebuka kah? Vias gue gua gak. Ayah ada kuncinya. Kan? It's locked. There's a helm mark on the fence, dimana, dimana tanda helmnya, guys. Gua gak ngeliat tanda helm perasaan. Hai. Oke, kayaknya si Parker ini sebelum dia, dia ketemu sama kita, dia ngeliat senjata-senjata kita ditaruh di mana, guys. Berarti kita bakal ngikutin dia. Oke, okay? there are more creatures this way. Oh, B.O.W. O diko. Kita dapat granat yang bisa mancing zombie-zombinya, guys. Oke okay lah. Tapi apakah kita benar-benar butuh itu? Which? Oh, nah, udah sono dia ketat-tat di situ kan? Oke, okay, satu hancur, Matikan dia? Ya? Ya, kalau nggak mati ya lah, Pokoknya tinggalin aja dulu. Aduh, dia di situ lagi. T padahal tadi gue pikir kalau dia nggak di gue bisa muter lewat jalan sebelumnya, tapi nggak bisa ya, udahlah. Uh, ini ada pintu-pintu apa? Ini, it's locked on the other side. Berarti nggak bisa ya? Ini apa? Handgun ammo, sayangnya nggak bisa kepak, saya nggak bisa diambil karena udah kepenuhan. apa nih. Customization gear kit, custom parts. Oke, okay, nice. Terus, uh, ya, tadi si Parker bilang senjata kita di sini. Oh, there it is! Yeay, nah, kita buka dulu ya pintunya ya. Uh, si Carlos nanti akan simpel, si Jill nanti keren. Retrieve stolen equipment. Oke kita harus udah punya pisau ya sekarang. Ya, kita udah punya pisau kita sekarang. Dan seperti kita bisa balik ke tempat di depan kamar agile yang pintunya dikunci sama rantai. Oke? Okay? Oke. Okay. Next. We got our equipment. Now what? Oke. Okay. Oh no. Di sini ada zomba. Kapan dia matinya? Oh, udah-udah. Oke, okay, berarti kalau someday genesis, berarti kalau someday senjata kita udah balik, harusnya genesis kita juga udah balik kan? berarti kita ambil scan scanning-scanning scan aja ya guys? <tuh> Iya si Parker langsung juga nanyain, apa sih sebenarnya urusannya si pria yang pakai masker gas yang nyulik kita kesini tuh urusannya apa gitu sama kita sampai sampai dia nyulik kita kesini tuh tujuannya apa gitu? Harusnya dikit lagi kita nyampe di tempat dimana kita harusnya bisa ngebuka ini pakai pisau atau senjata apapun. Nah kan bener kan di depan situ udah ada, cuman ya nggak tahu nih zombie dari mana. Rasanya tadi nggak ada deh. Lagian kalau mereka mati tuh mereka langsung jadi kayak gumpalan cairan gitu ya kan? Udah kayak Resident Evil tuh waktu si Evelyn mati gitu kan atau jangan-jangan ada hubungan sama Resident Evil 7 ini tuh karena kan Resident Evil 7 secara story tuh paling yang nggak nyambung sendiri sama lore utamanya kan nggak ada Leon nggak ada siapa-siapa cuma ada Chris Redfield tau tau nongol di akhir-akhir gitu kan coba kita lihat ini bisa dibuka nggak it's locked dari Sahel Mark on the door berarti kita masih belum bisa lewat situ guys let's go ke sini ada apa di sini ada lift oh liftnya nyala oke sih. oke liftnya nyala guys kita sekarang ke bridge oke okay. This place looks creepy Tapi ini memberikan kesan Resident Evil 7 gak sih? That case this Tadi udah sih gemboknya Someone's been here Oke okay. yeah, Iya ada orang yang udah sini, guys Gue yakin kita bakalan ketemu dengan seseorang di depan sini Kalian ngerasa gak sih ini kayak tempat kapal yang ada di Resident Evil 7? tahu kenapa gue ngerasa kayak gitu jadi ya ini penampakan visual yang mirip banget sama kapalnya Resident Evil 7 ya nggak sih? Mungkin kalian ada inget gitu kan disini, di sini di tempat dimana kita ketemu EV yang megang tangan kita secara tiba-tiba. That's one of the worst jump scaresnya Resident Evil 7 yang pernah gue alamin. The communication system is down. Iya yeah, kapal mirip loh ini. Can't This is the can't be far. Communication systemnya udah ancur ya di sini ya. What? Oh no, itu bukan kapal yang kita pakai buat jalan ke sini, ya. Pertamanya, what? Siapa ini? Oh, kakinya lentur juga, ya. Si ya Wait, what? Jangan bilang si Parker mati Akhirnya episode 2 end guys Akhirnya episode 2 end Yeay so guys, inti ceritanya sih kita cuma mengeluarkan, cuma berusaha keluar dari kapal ini. Dan ya, bantuan dari Chris dan Jessica tuh belum datang, jadi... dan ditambah lagi, kita disekap di sebuah ruangan di kapal ini. Kita bahkan nggak tahu oleh siapa, dan tadi barusan kita disergap juga oleh seseorang yang kita sendiri nggak tahu siapa dan kayak Parker ditembak atau Parker menembak. Kita nggak tahu karena kakinya berhenti di situ doang. Jadi, jangan lupa untuk cek video berikutnya, guys. Next bakalan muncul setiap hari Jangan lupa setiap hari Senin sampai Sabtu Jam 12.30 siang So, gue udah handle videonya Kalau kalian enjoy video ini, jangan lupa untuk like dan share Drop a like, drop a comment Jangan lupa juga untuk share dengan teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe Buat kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu It's free Oke yeah, guys, thank you buat semua yang udah nonton I'll see you this video, thank you for watching, happy gaming and Bye bye